teman-teman. Jadi keuntungannya nanti sebelum teman-teman ke Gias atau 2000 Best dulu mm -hmm. ya. Lakukan pemesanan di sini, promonya mengikuti Gias, Betul ya kan? Dan juga nanti teman-teman akan dikasih free tiket masuk. Ada lagi yang kurang? Apa lagi Ada itu? lagi yang kurang. Lagi. Jadi tadi selain test drive, selain yeah. dapat free tiket, yeah. jadi kalau melakukan SPK di sini kan yeah. program promonya Gias kan sama seperti di sini. Betul. Extra double. Apa tuh? Jadi sana dapat lagi drive? Iya. Yeah. Di sini pun juga sama. Dapat juga ya. Sepeda lipat. Betul. Sepeda listrik. Nah, dan door Mas masih mau tahu? Iya. Satu unit motor PCX, PCX. Iya. E nah, Ada yang namanya Smart TV. Nah, smartphone. ya siap. Logam mulia. Heeh. Nah. Hanya di sini, hanya di sini. Well, Yang paling penting adalah di garis Kalau teman-teman mau ke Gias sebelum ke Gias, teman-teman ke sini dulu, mm -hmm. ya kan? Silahkan cross-check promonya dan juga pesan di sini untuk mendapatkan tiket di, di Gias. Iya, tidak, tidak, tapi ya? kalau untuk Avanza Veloz Rush ini 10 juta, 10 juta. tapi kalau khusus si tikar, iya. Agia, Kalia, Siap. dan Yaris hmm. hatchback itu cukup disediakan mahar, iya. Lima juta okay. mahar, pengertian mahar adalah booking Boking fee. fee. Ya, bukan mahar yang lain, ya. Siap. Mahar di sini adalah okay. booking Boking fee. fee. Oke, okay, terima kasih banyak, Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa The The Auto. Oke, okay, teman-teman uh, dari channel Derosa Auto, di channel ini kita akan bahas mobil baru yang promonya bagus khusus di bulan ini. Ya, yeah. bukan gitu, Pak? Deh, benar, benar banget. Sekali abang ganteng, Dani. Uh, iya. Oke teman-teman sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada subscribernya Derosa Auto Karena sudah nonton channel Derosa Auto dari awal sampai akhir Jangan pakai di skip ya Karena di channel ini kita akan membagikan informasi promo Khusus bagi teman-teman channelnya Derosa Auto yang akan membeli kendaraan Oke teman-teman sekarang saya ada di Auto 2000 BSD City ya tepatnya di showroom mobil baru dan kita akan membagikan informasi seputar promo mobil baru ya khususnya untuk teman-teman Derosa Auto ya. Nah, kali ini saya ditemani langsung dengan marketingnya yaitu Pak Tio ya. Betul, Betul. Bang Dani. Siap. Apa kabar nih? Semangat Pak Tio. Si thank you. Mantap. Udah sebenernya. collab di showroom kita. Siap ya. Ya. Oke, teman-teman Pak Tio ini adalah marketing dari Auto 2000 BSD City yang memang beliau ini sangat berpengalaman dan juga pokoknya amanah dan terpercaya teman-teman ya betul amanah amanah dan terpercaya <laughs> Pak iya, Tio iya. pokoknya customer customer nggak usah khawatir ya beli sama Pak Tio pokoknya prosesnya cepat ya aman ya. aman ya. sampai siap. delivery. sampai delivery. Yeah. customer duduk manis aja ya. Yeah. oke okay. teman-teman sebelumnya boleh diinformasikan Pak Tio alamat showroomnya di mana dan nomor teleponnya Pak Tio silakan. siap Bang Dani. jadi lokasi showroom kita itu lokasinya tepat yeah. di yeah. jantung kotanya BSD City. siap. Alamatnya di Jalan Raya BSD Utama, Kavling iya. 11 Iya ya. Lokasinya sangat strategis Aha. Jadi kalau di Google, iya. itu paling atas Paling atas ya Jadi begitu nanti customer mau lihat di Google Siap. Itu atau 2000 BSD City paling atas Iya Patokannya deket, cubic dan sama betul SPBU Cell Tidak jauh dari Mall Ayal, kurang lebih 500 kaya. meter Iya Gitu dekat dulu sebentar dikit di sini dikit Pak iya. lama-lama ku WC loh. Iya, kita kayaknya jauh banget kayaknya ya. <laughs> sini dikit. Iya, iya iya iya Biasa kemarin biasa jaga jarak kayaknya. Jadi uh, kalau teman-teman Deros Auto cari di Google Map mm -hmm. itu ketik aja Auto 2000 Best ya. City. Siap. Nah, itu udah paling atas. Paling atas ya. Betul. Jadi ratingnya bintang 5 ya. 7. Bintang 7. Bintang 7. <laughs> Siap. Oke, uh, Pak Tio, kalau gitu diinformasikan nomor teleponnya Pak Tio boleh silakan Pak. Baik, buat pelanggannya The Rosa Autos ya Siap Jika ingin uh, ada info pemesanan ya. Mau test drive betul Mau kunjungan lihat-lihat review mobil baru betul Mau sekali. trade in ya. Bisa menghubungi call saya di 0819 ya. 9623 Siap Belakangnya gampang diingat 2000, 2000. Jadi paling gampang ya. 0819 Iya 9623 Betul. 2000 Mantap Bisa siap. dikontak, bisa di call dan whatsapp Siap, 24 jam ya Pak de ya Satu jamnya istirahat Satu jamnya istirahat <laughs> ya, kecuali lagi tidur ya Betul Siap, oke okay. Nah, Pak Tio, kalau boleh tahu nih ya Keuntungan <tuh> beli di Auto 2000 Cabang BSD City itu apa Pak Tio? Oh yang pastinya buat sahabat, buat iya. uh, sahabatnya The Rosa Autos Siap Benefitnya apa ketika melakukan pemesanan pembelian di Auto 2000 iya. BSD City? Tentunya banyak banget Banyak ya? Kalau kita sebutin di sini Durasi, durasi. benar enggak? Tapi yang pertama apa nih kira-kira? Yang pertama Pelanggan tinggal duduk manis Iya Kita pick up ke rumah Siap Bisa ke kantor Aa. Bisa di restoran Siap Atau bisa sambil nonton bioskop Iya Ya kan? tetap banget Itu ya. yang pertama. Ia. Jadi kita permudah, kita hmm. bikin gampang customer duduk manis dimanapun Iya. Itu nanti kita bisa datengin. Siap. Itu yang pertama. Iya, yang, yang kedua, Yang mm kedua. -mm. Cabang atau 2000 BSD City adalah cabang flagship. Betul sekali. Ya. Ia. Jadi untuk supply varian unit produk hmm. kita paling variatif, paling lengkap. Siap dari city car ya. sampai MPV. Hai. Betul. SUV say. semuanya lengkap. Betul, teman-teman. Itu kemudahannya. Kemudahannya ya. ya. Jadi ya. memang denger dengar ya, di Auto 2000 BSD City ini Biasanya teman-teman marketingnya itu banyak yang jual Alphard ya, betul. Yang jual Land Cruiser banyak, banyak. Yang jual Fortuner, Fortuner banyak. Yang, jadi memang di sini adalah cabang yang memang supply unit premiumnya itu banyak banget ya Pak. De? Paling banyak, paling, paling terbesar. Ya. Betul sekali. Paling terbesar. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia yang mau cari unit Alphard Land Cruiser Fortuner yang mobil-mobil premiumnya Toyota kalau di cabangnya teman-teman nggak ada cari di sini pasti ada ya? cari di sini pasti ada betul Pak cari di sini Pak Tio siap ya. Wah, mantep banget ya eh. -e. oke okay, Pak Tio uh, kalau misalnya ada subscribernya The Rosa Auto mau beli unit di Auto 2000 SDC kira-kira ada promo apa aja nih Patio? siap jadi buat sahabatnya Derosa Auto program yeah. dan promo di bulan Agustus siap itu sangat fantastis, bombastis. Iya. Pokoknya menggelegar. Menggelegar ya? ya? Siapa adek. Star DP kita mulai dari 10%. 10% ya? 10% betul sekali. Yang kedua, mm -hmm. stok unitnya kita banyak. Stok unit banyak. Nah, iya, siap. Jadi customer tinggal pilih aja. Siapa Pak Tio. unit Unit yang mau dibeli iya. apa yang mau di... Jadi memang yang paling spesial itu yang lagi orang-orang cari ya, mm -hmm. Pak Tio. Dan memang kita promosiin gencar-gencaran itu mm -hmm. ada Avanza, Veloz, RICE, RICE, Rice, Rice, Rice. dan Ras. Disebutnya? F-A-R. R, uh, R ya? Far, Far ya? G... Nah, jadi itulah promo yang akan kita bahas. Khususnya yang di belakang kita ini ada Veloz yang akan kita kasih promo menarik ya Pak betul, Tio ya. Betul, betul. betul. Nah, tapi teman-teman, kebetulan di Auto 2000 BSC City ini nanti ada program yang namanya Test Drive ya, Pak Tio? Iya, itu tanggal berapa Tio? Ya, jadi di cabang Auto 2000 BSC City ya. itu menjadi salah satu bagian bagian tuan rumah acara Momen Gias Momen Gias ya Dari tanggal 11 sampai tanggal ah, 21 Siap Jadi sahabat The Rosa Autos ya. Sebelum beli biasanya ya. itu kan pengen jajal dulu, betul, pengen sekali. test drive nih. Betul. Kita sediakan ada belasan unit. Iya, Ada belasan unit produknya Toyota betul. yang siap untuk dilakukan test drive. Iya, betul sekali. Jadi memang khusus di konten ini kita akan informasikan ke subscribernya Derosa Auto hmm. yang berkunjung ke Gias, ya. misalnya cari unit test drive di sana nggak ada. Datang ke Auto 2000 BC City Betul benar nggak? Betul banget Tapi jangan lupa janjian dulu dengan Pak Tio betul. Telepon langsung Pak Tio, saya habis dari Gias nih iya, Ya kan? Iya, saya betul. mau test drive dan mau SPK iya. Bener nggak? Sebetulnya Jangan ke Gias dulu Iya sini dulu ke sini dulu ya? Boleh ke sini dulu Kita test drive Iya Cocok, mantap iya. Mobilnya mana yang mau siap dipinang Betul Kita lakukan Surat SPK. pesanan kendaraan benar, betul. Kalau valid Iya. Dan pakai pembiayaannya kita, iya. Astra, betul kita kasih free tiket, free tiket tuh teman-teman ya, dua ya, betul sekali. Ya. Terus fasilitasnya ada lagi, ada lagi ya. Jadi setelah SPK, setelah test drive, iya. kita buatkan SPK, iya. kita antar pakai shuttle bus ke sana. Nah, jadi sahabat Derosa nanti kalau yang bawa mobil siap tinggal parkir di sini, kita ya. antar sampai lokasi. Nah, gitu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi keuntungannya nanti sebelum teman-teman ke Gias ke Auto 2000 Best City dulu mm -hmm. ya. Lakukan pemesanan di sini, promonya mengikuti Gias, Betul ya kan? Dan juga nanti teman-teman akan dikasih free tiket masuk. Ada lagi yang kurang? Apalagi Ada itu? lagi yang kurang. Lagi ya. Jadi tadi selain test drive, selain ya. dapat free tiket, ya. jadi kalau melakukan SPK di sini, kan ya. program promonya Gias kan sama seperti di sini. Betul. Extra double. Apa tuh? Jadi sana dapat lagi drive. Iya. Di sini pun juga sama. Dapat juga ya? Sepeda lipat. Betul. Sepeda listrik. Nah, dan Dan doorpraise nya mas mau tahu? Iya. Satu unit motor PCX. PCX. Iya. E nah, ada yang namanya smart TV. Nah. Smartphone. Iya. Siap. Logam mulia. Nah. Hanya di sini. Hanya di sini. Di sini dapat. Di sini dapat. Jadi di mana-mana. Eh, siap keren gitu. banget ya Jadi informasi ini kita akan informasikan ke subscribernya Deros Auto ya Dan jangan lupa nanti di acara pas gias kesini dulu ya Pak Betul harus Betul. kesini dulu Harus kesini dulu hmm. ya siap Oke okay. kita gak usah lama-lama lagi Di belakang kita ada Toyota Veloz Tipe Q Tipe Q hmm. Nah harga on route nya berapa? Ya, ya, jadi untuk yang di belakang kita, Mas ya. Dani, kalau kita mau lihat di belakang Siap. ini hmm. dengan warna hitam. Ya. Ini adalah tipe Velos tipe Q non TSS. Non -TSS. Harganya ya. itu dimulai dari 286 jutaan ya. sampai dengan 300 32 juta iya, top class-nya itu yang TSE. Iya. Gitu. Lalu jangan mundur -mundur. Yang iya, jangan mundur-mundur. Sini Andi kita malam-malam lu ke konter. <laughs> gitu. Udah, lanjut lagi. Lanjut. Ya, oke. Okay. Terus untuk uh, promonya sendiri DP-nya kira-kira berapa nih DP CPR-nya nih? Siap. Ya, jadi untuk yang veloz Iya. Itu kita mulai dari DP 20%. 20% ya. Naik berikutnya 25% puluh dan bisa 30% Nah, untuk programnya sendiri, mm. event bulan ini DP Cepernya aja, Pak Tio. Silakan informasi ya. DP Cepernya berapa? DP khusus 10 hari, ya, dengan catatan datanya bagus, ya, ya datanya bagus, bahkan Betul. sering ada repeat order. Ya. Itu kita bisa bantu ajukan DP STAR mulai 10% 10% sepuluh persen itu berapa? 10%. Pak Tio. Kurang lebih untuk Veloz 30 jutaan. Tiga jutaan ya? Tiga jutaan. Oh ya. Ada yang lebih murah lagi dari 30 puluh? Itu juta? Udah, paling uh, udah paling murah. Udah ya. paling murah ya. Sepuluh persen udah paling murah. Nanti untuk dipotong cashback atau ada lagi? Kalau untuk DP 10% persen, ya. Cashbacknya wajib potong di OTR. menurut berarti motong cicilan ya? Motong cicilan. Nah, angsurannya kira-kira berapa? Dengan Soal DP sepuluh itu 30 puluh jutaan. Tiga jutaan. Itu. Angsurannya. 5,5-6 jutaan 5,5-6 jutaan teman-teman Tergantung tahun ya, ya Tergantung tenor, tenor. ya nah, Tenor juga maksimal bisa berapa tahun Pak Tio? Ya jadi kalau untuk Veloz ini kita maksimal 5 tahun aja Maksimal 5 tahun iya. ya Kalau 10 tahun KPR, KPR. kelamaan <laughs> 6 iya. tahun bisa Pak Tio? Untuk 6 tahun kita belum bisa Belum bisa jadi ya Jadi maksimalnya 5 tahun 5 tahun Siap teman-teman gitu. ya jadi untuk Veloz. Ini DP-nya 30 jutaan, jutaan angsuran enam jutaan, enam jutaan ya. Itu tenor selama lima tahun, lima tahun ya. Jadi memang khusus program bulan ini nanti langsung telepon ke Pak Tio. Nanti tanyain langsung bonusnya apa aja, mm -hmm. bener nggak? Bonusnya banyak nggak usah banyak. khawatir. Ah, bonusnya banyak Pokoknya banyak banget ya hmm. Dan yang paling penting adalah Kalau teman-teman mau kegias Sebelum kegias SPK dulu di sini Dikasih tiket ya Dikasih tiket Betul Kasih sekali. tiket, kasih souvenir, kasih hadiah Dan dikasih yang lain juga Betul sekali Yang pastinya Bukan dikasih-kasih sayang ya Betul Pokoknya duduk manis iya. Semuanya diberesin sama Pak Betul Yo, Patio. Oke Pak Tio Sedikit kita akan bahas speknya nih ya. Boleh. Spek mobilnya ya hmm. Karena kita akan informasikan Spek Veloz ini yang memang kompetitif banget ya Pak Tio ya Karena di luaran sana banyak produk-produk yang memang bersaing banget nih dengan Veloz betul, Oke, betul. keunggulannya Veloz ini apa aja nih Pak Tio? Silahkan. Nah Bang Dhani, hmm. jadi buat sahabat Rosa, ya Kebetulan hmm. display kali ini adalah Veloz QCVT TSS ya. Toyota Safety Sense ya. Jadi kalau ditanya ada berapa fitur safety-nya? Totalnya ada 6, 6 Ya, untuk ngebahas kita dari satu persatu dulu Mas Dhani, hmm. mulai dari tampilan depan Siap Ini ada namanya kamera 360 Kamera 360 ya? Iya, nah. kamera 360 bagian depan Ya, hmm. dengan tampilan grill seperti ini Ya Lebih futuristik Betul Iya kan? Kamera 360 bagian depan Iya Kemudian bagian samping ada di bawah cover spion Oh iya Ya Kemudian bagian belakang seperti biasa ketika Betul. kita reverse hmm. Ya Kemudian ini adalah dua mata kamera sensor Betul Ini sekali. yang mendeteksi fitur safety-nya Fitur safety, TSS ya Gitu, nah, betul Oke, okay. okay, Pak Tio Nah, kita nggak <coughs> usah lama-lama nih ya Untuk fitur ya Intinya adalah Kelebihan Veloz yang tidak ada di kompetitor lain nih mm -hmm. Pak Tio mm -hmm. ya Artinya, begitu customer beli Veloz Dia sudah mempertimbangkan kelebihan dari Veloz ini Yes Silahkan, apa aja Pak? Yang pastinya Bang iya. Dani, yang tidak ada di kompetitor. Iya. Itu yang pasti yang pertama adalah fitur yang namanya Long Sofa Mode. Nah, catat ya. Jadi fitur Long Sofa Mode gampang ini gampang ingat ya. Enggak ada ya. Fitur LSM. LSM, tapi LSM-nya jangan yang lain. Nah, Long Sofa, sofa mode. mode ya. Jadi memang fitur ini enggak ada di kompetitor lain yes. ya. Long Sofa Mode itu apabila Fitur untuk kenyamanan ya, artinya ya Enggak, jadi fitur long sofa contohnya gini Bang hmm. dani antar istri ya belanja Belanja Karena istri belanja kan biasanya lama Betul Ngantuk kan, biasanya Ngantuk. daripada Betul. nunggu di dalam Mending tidur di dalam Betul Nah, fitur long sofa itu bisa sejajar, bisa rata Nah, itu dia gitu. jadi, jadi di kursi penumpang kita Dan bisa bagian depan Iya, ya, bisa depan ya. direbahin Bisa direbahin ya. nah, Jadi, kata teman-teman ya Fitur yang nggak ada di produk lain itu adalah long sofa Betul. mode. Ya, nah, apalagi nih kira-kira Pak Yang kedua. Iya. Nah, Bang Dani. Jadi, ya. selain fitur long sofa mode, ya. yang tidak ada di kompetitor adalah Betul. fitur uh, telematik. Telematik ya? ya. Betul. Salah satunya adalah fitur geofencing. Geofencing. Nah, ini ini yang yang belum ada di kompetitor betul. di kompetitor lain, uh -huh. kayaknya belum ada. artinya jadi, apa tuh kalau geofencing? Jadi fitur geofencing ini, ini seperti GPS tracker. GPS tracker ya. Jadi uh -uh. kalau misalkan mobil ini yeah. lokasinya sangat jauh, yeah. itu bisa kedetek Kedetect, ke betul sekali. Itu fitur geofencing. Uh -huh. Ya. Nah itu ada pendaftarannya atau ada biaya? Oh pasti. Jadi nanti oh, pasti setiap ya. mobil baru dari kita, yeah. itu akan kita bantu register. Uh -huh. Dengan emailnya betul customer, customer atau ya. pelanggan mm -mm. Itu yang kita akan register nah. Gitu, customer nanti hanya download aplikasinya aja benar ya. Nah fit yang kedua, ah. selain geofencing, geofencing, Find My Car Oh, Find My Car ya Contohnya Find My Car gini hmm. Bang dani itu kan biasanya kalau belanja shopping di Lipo Karawaci iya. Itu kan luas ya Luas ya Parkirnya lupa di mana ah, ah. Dengan fitur Find My Car itu kita bisa lihat dari HP HP ya. Dari smartphone kita. Betul sekali. Jadi lokasinya di mana Bang Dani udah nggak bingung lagi. Siap. Nah, fitur yang berikutnya adalah fitur Iker. Nah. Iya. Fitur itu ketika Bang Dani mobilnya ada problem, iya. misalkan di dijala, jalan. Di hmm. jalan itu, Bang Dani nanti bisa konsultasikan dengan pihak bengkel. Oh, berarti langsung tersambung ke bengkel. Langsung ya, langsung tersambung. Uh, misalnya, contohnya ada indikator yang nyala nih, yang nyala. Nah, itu Bang langsung Dhani nanti yang, yang menghubungi. Oh, uh, jadi langsung tersambung. Langsung lah. tersambung itu, itu hmm. sangat membantu banget dikala kita lagi urgent banget kondisinya. Betul sekali, gitu. Nah. Jadi keren banget, teman-teman. Fitur-fitur dari Toyota. Veloz yang memang belum banyak orang tahu. betul ya. betul ya, yang pertama tadi kita lihat ada fitur long sofa mode yang memang gak ada di produk lain yang kedua ada find my car ya mm -hmm. jadi bisa cari mobil di tempat parkir kalau misalnya teman-teman bingung yes. Benar gak? yang betul. kedua kita ada seperti GPS tracker ya betul. nah intinya seperti itu ya yes. tadi yang saya uh, Pak Agung informasikan ya betul. siap kalau gitu nah Pak Agung, mm. nah uh, untuk kira-kira promo Gias ada apa lagi selain yang tadi, Pak Agung? Ya, jadi sahabat Derosautos mm. biasanya customer ngejar Gias itu karena program uh, suku bunga atau red bunga. Betul. Perlu diketahui mm. sekarang sudah mm. sudah dirilis yeah. begitu red bunga terupdate mm -hmm. itu besar dimulai dari 2,77 persen. Nah, bunga spesial ya. di. event di ya. Yes. Betul. Tapi kalau customer datang langsung ke sini, iya. bunganya kita di bawah itu. Nah, di bawah 2,77 ini bisa dicatat nih ya. Bisa dicatat. Bisa tuh, teman -teman. dicatat di di bawah 2,77 persen. Siap. Mantep banget. Ya. ya. Sudah, iya. Satu. Yang satu. Yang kedua. Dapat hadiah, dapat souvenir, dapat undian juga di sini, mm -hmm. di Gias juga. Betul, suka. jadi double, double ekstra <laughs> bonus, bonusnya banyak. Nah, jadi... Gitu. Memang promo yang kita sampaikan itu banyak banget. Betul. Jadi teman-teman nggak usah ragu untuk beli di Auto 2000 BC. Betul. Betul. Apalagi yang pengen kegias. Iya. Ke sini dulu. Ke sini dulu. Wajib ke sini dulu. Wajib ke sini dulu ya. Wajib ke sini dulu, wajib test drive. Betul. Unitnya oke, kita lakukan SPK. Siap. Kalau gitu Pak Tio, okay. ya. Oke Pak Tio Siap Terima kasih banyak Ya kan Informasi yang disampaikan Sama-sama sama, Bang Dani Ada teman-teman Yang mau tanya hmm. Monggo silahkan dibantu ya Betul Betul Yang paling penting adalah di garis bawahin Kalau teman-teman mau ke Gias Sebelum ke Gias Teman-teman sini dulu hmm. Ya kan Silahkan Cross check promonya Dan juga Pesan di sini Untuk mendapatkan Tiket Di, di Gias. Gias Ya teman-teman ya Oke Pak Tio Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan ke calon customernya Pak Tio dari subscribernya di Rosa Auto. Silakan. Thank you, Bang Dani. Jadi uh, buat teman-teman subscribernya di ya. Autos, jika tidak ingin melewatkan momen spesial, nah. gias tahun ini di bulan Agustus Siap. ini dari tanggal 11 sampai dua puluh satu bisa langsung menghubungi langsung 24 jam. Betul sekali. Bisa call, bisa WhatsApp. Betul. Ya, di nomor saya tadi. Iya. Itu pokoknya kalau mau ngupas tuntas hmm. mengenai program promo hadiah. Jadi kelebihannya beli di saat acara, Betul. bisa langsung japri, bisa langsung WhatsApp ke saya. Betul sekali. Gitu, apalagi di cabang Auto 2000 Bekasi City menjadi bagian tuan rumah momen gias tahun ini. Man. Jangan lupa Sekali lagi, ya. jika ingin Melakukan test drive, tagline nya sudah jelas ya. Pusat test drive Kendaraan Toyota adalah Auto 2000, 2000. BSDCT BSD. Oke, okay. okay. terima kasih banyak Pak Tio atas sharing Dan informasi program Promo Toyota bulan ini Siap. Ya, Khususnya bulan Agustus ya, ya. Mudah-mudahan Pak Tio jualannya banyak Amin ya. Dan mudah-mudahan untuk subskribernya Derosa Auto banyak rezeki ya. Rezekinya banyak dan beli mobil di Pak Tio. Yes. Ya. Siap. Siap. Pokoknya KTP luar kota dibantu ya. Kita bantu. Betul. Pokoknya nggak usah khawatir seluruh Indonesia ya. Nanti telepon langsung Pak Tio. Yes. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Tio. Sama-sama, Bang Dani. Pamit ya. Sukses Setelah, selalu, buat Bang Dani. selalu, tetap jualan terus, Amin. ya kan, Tetap semangat membagikan informasi seputar otomotif. Yes. Benar gak? Betul. Nah, dan jangan lupa teleponnya nanti kita kasih di uh, deskripsi, deskripsi ya, betul sekali. Betul. Atau mungkin ada IG-nya, Pak Tio? Silakan. Ada IG saya di iya. Tio Putra underscore auto dua ribu City Siap. Ya, iya. Nanti teman-teman juga bisa follow juga ya. Betul. Siap. Oke, Pokoknya tiba -tiba. nanti ada satu lagi iya. yang. Yang mau saya sampaikan, iya. pokoknya setiap datang ke sini, mobil siap dipinang. Nah, nah mobil okay? siap dipinang, pokoknya iya. cukup duduk manis, pinang aja dari rumah ya. Jangan lupa, hmm. kasih maharnya, kasih maharnya, <laughs> Jangan mahar -mahar. kasih maharnya yang bah penting lancar ya. Yang kan? lancar, <laughs> mahar tuh booking fee, maksudnya booking fee. Oh iya, booking ya? fee-nya berapa, Tio? Beda-beda, oh, tapi kalau untuk Avanza Veloz Rush ini. 10 juta. 10 tapi kalau khusus city car, Iya Agia, Kalia Siap. dan Yaris hmm. hatchback itu cukup disediakan mahar, yeah. 5 juta. Okay. Mahar, pengertian mahar adalah booking Boking fee, fee. Ya, Bukan mahar yang lain ya. Siap Mahar di sini adalah okay. booking Boking fee. fee. Oke, okay, terima kasih banyak Pak Tio. Ya kan, nanti kita akan review-review lagi ya kan di showroomnya Pak Tio ya. <tuh> Semoga jualan banyak. Oke, okay, kalau gitu kita pamit. Sebelum pamit. Saya mau ada lagi? lagi. Ada banyak <laughs> amat pesannya. Enggak, itu nanti diedit lagi. Iya, apa lagi? Saya cuma mau pesan <coughs> buat sahabatnya Derosa Autos. Hmm. Jadi ingat bahwa hmm. penyesalan selalu datang di belakang. belakang. Kalau di depan, depan namanya, namanya pendaftaran. pendaftaran.